Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirma disini di channel gitar yang sekarang akhirnya Bener-bener <gifat> akan ngomongin gitar, kenapa? Karena uh, tempo hari gue kemarin mencoba untuk mereparasi gitar gue Di salah satu toko reparasi itu Faux Underscore Guitar Recommended langsung aja, coba cek di bawah ya IG-nya nanti gue masukin ke deskripsi Nah, jadi gitar gue itu nggak cuma satu sebenarnya. Gitar gue tuh akan ada Yamaha Pacifica yang warna biru Dan satu lagi ada gitu loh, nah itu tuh gak gua pakai lama, akhirnya perlu reparasi yang lumayan banyak, nah setelah direparasi akhirnya guys, wow. dan langsung aja gua kasih lihat hasil reparasi dari gitar gua nih, boom Jadi seperti kalian lihat, ini adalah gitar lama gue ya Yang belum pernah gue pakai lagi Ini namanya Sector C1 Lady Luck Versi yang warna merah Terus ini punya badan, mau gani. Terus necknya juga lebih curve ya dibanding sama uh, gitar gue yang satu lagi dan pembedanya juga sama gitar gue yang satu lagi adalah kan kalau Yama Pacifica kan uh, peretnya itu ada 22 sini ada 24, 25 sini kan ini, tapi gak kehitung lah ya terus pembedanya lagi, next sama bodinya itu nyambung langsung beda sama Yama Pacifica yang terpisah, ini langsung nyambung gitu Nah terus yang gue reparasi adalah gue ganti pick up kalau kalian lihat nanti gue kasih lihat nih abis ini, sektor relak yang sebelumnya Yang belum ada perubahan sama sekali, itu nggak kayak gini pick up Ini gue ganti pick up nya jadi namanya DMT gitu DMT, ini katanya gue nanya kan khusus Jen Yang enak yang mana bang? Yang ini katanya Oh udah gue pakai yang ini Terus selain gue reparasi ganti pick up, gue ganti knob Karena udah lepas-lepasan juga, ini bukan knob asli Terus ya udah pasti ganti senar, senar gue ball Ini ukuran 11 jadi bisa main yang nada rendah aja. Terus selain itu juga naiknya kemarinan tuh banyak jamur sama kotor gitu kan. Terus ini natnya nih yang di bagian sini. Ini tuh hilang. Anjir itu udah langsung pusing gue gak bisa main lagi gitu kan. Akhirnya gue tinggal. Oh iya. Yeah. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah bridge-nya hilang. <laughs> Jadi gue simpen kok kok hilang ya pas gue cek lagi ya. Akhirnya ini bridge-nya baru. Gue ganti bridge baru. Dan terus nanti banyak ke terakhir paling electrical nih. Kalau ini bukan sini banyak banyak kabel-kabel yang mungkin udah diganti juga. Dan ini semua reparasi total biayanya termasuk sama jasa juga pemasangan itu sekitar sebentar 2,2 lah Nah ini memang seperti beli baru ya Tapi beda ini dulu harganya tuh waktu gue beli aslinya Ini kalau gak salah 4-5 juta, kalau gak salah gue lupa Habis itu ya udah karena gue terlalu cupu waktu itu gue belum terlalu bisa main Karena ini Scorpio lebih lebar terus ininya katanya lebih tinggi Belum di setting apa segala macam. Senara lebih tinggi gitu Jadi ini kan lebih cepet Nah waktu itu gue tinggal akhirnya, gue gak terlalu mainin gitar ini, gue mainin gitar yang satu Karena memang yang satu lagi itu lebih enak dipakai sama pemain, pemula gitu ya Waktu itu gue masih pemula lah Nah sekarang gue udah lumayan bisa, terus gue coba Wih ternyata enakan ini <laughs> Aslinya tuh ternyata enakan ini, jadi Uh, kalau misalnya kata Genda Bestari ya, kalau kalian lihat videonya itu juga youtuber juga, gitar, langsung aja subscribe Katanya pembeda gitar mahal sama gitar yang murah atau gitar entry level Itu tuh selain emang kualitas dari suaranya yang sebenarnya Sebenernya kualitas suaranya nggak jauh beda sih, katanya gitu Tapi yang pembeda adalah playabilitynya, semakin mahal gitarnya katanya semakin enak dimainin Nah gitar ini guys kenapa gue masih harus reparasi, gue relain Karena ini punya ceritanya sendiri dulu Dulu waktu Trivium band asal Amerika, dulu pernah konser di Indo ya tepatnya di Jakarta, gue sama teman-teman gue tuh nonton gitu, terus di sana, terus di sana gue diberi kesempatan rezeki gitu ya, untuk ditanda tangan sama empat anggota trivium Boom, cuma sekarang udah hilang. Ah! Jadi di sini tuh pernah ditandatangan sama Matthew Kaye, Corey, terus di sini juga Paulo grogoleto sama Nick Augusto. Waktu itu drama udah ganti. Di situ tuh gue seneng banget parah Kalau nggak salah gue sama temen gue yang ditanda tangan gitu kan, masuk ke kasus anjir fotonya. <laughs> sekarang udah nggak ada kali gue juga cek mungkin udah nggak ada masalahnya karena di speedol waktu tanda tangan sekarang jadi ya hilang anjir kalau temen gue lebih ekstrim lagi tanda tangannya dikikir jadi diukir gitu loh. abis itu nggak nggak bakal hilang cuman kan ngerusak gitar <laughs> wah gila sih jadi gara-gara itulah gue rela gitu loh untuk benerin ini padahal sebenarnya gue bisa aja beli gitar baru cuman ya uh parah men udah keren kali Nah, jadi paling habis ini gua mau tes dari sisi suaranya ya. Sebenernya gua udah tes sih. Jadi biar kalian sih lebih tepatnya untau suara ini tuh seperti apa nanti hasilnya. Gua kasih lihat nanti yang clean sama yang distorsi. Boom, let's go. Nah, oke okay guys, jadi di sini gua tuh mau ngasih lihat kalau gue tuh pakai Studio One ya <laughs> untuk ngerakam Musik gitu loh, untuk membuat musik juga bisa di sini. Nah di sini kalau kalian lihat kiri atas nih, gue udah siapin yang suara kalian sama distorsi. Sementara ini bukan suara aslinya, karena sorry banget, di sini gue nggak ada ampli yang bagus yang proper, terus nggak ada speaker juga, makanya gue juga pakai headset. Di sini gue akan rekam langsung semuanya uh, secara real gitu. Di sini gue dua-duanya nggunain uh, efek gitar kelima untuk yang clean maupun yang distorsi. Oke sebelum dimulai jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya untuk yang menonton. Kalau kalian suka langsung aja komen di bawah apakah perlu melakukan konten yang seperti ini lagi? Nah ini gue akan kasih denger ya yang suara klipnya langsung aja gue rekam. Boom. Oh ya gue belum ngasih tahu. Jadi ceritanya di sini waktu gue reparasi ini tuh standar uh, mau di standar tuning apa enggak abang Nanya gitu. Enggak bang, gue mau di settingin. Jadi drop c. <laughs> nah ini tuh drop c. Tapi yang senar atasnya gue lagi turunin lagi jadi jadi G Jadi G, G, C, F, A, D Buat lagu apa? Karena gue lagi mau cover lagu <laughs> rahasia ya nanti Ini yang pickup bridge ya, kalau pick up yang neck mungkin yang ini nih. Kalau yang tengah-tengahnya, middle. atau kenapa kalau yang clean gue lebih enak yang middle deh kalau gitar gue yang satunya lagi sebenernya juga jatuhnya middle tak sama neck sih coba gue yang neck dulu sekali ini yang bridge atau kenapa lebih enak yang middle kalau yang Anjas mabar <laughs> Gokel ya, gokel ya Emang ini asik banget sih, parah Oke okay, fix nanti kalau misalnya gue ada yang clean cover gue harus pakai yang up sih dua-duanya harus dipakai. Malah oh, main Oke okay. <laughs> langsung aja ya kalau gitu nggak perlu pakai lama itu kan yang tadi clean sekarang yang distorsi. Boom, jangan kaget, karena ini hasil dari racikan efek gua Boom Dan picknya yang gua pakai adalah yang breeze Langsung nih ya Kalau pakai lead, kalau mau main lead harusnya pakai yang bridge. Coba pakai yang pickup bridge lagi. boom ya seperti itulah kira-kira ya suaranya walaupun ini mungkin bukan asli dari ampli gitu ya karena ini masih pakai efek ya kira-kira seperti itu ya menurut gue sih asik banget parah gue langsung gak bisa berhenti mainnya sih <tune noise> Kok kelamaan gue main, <laughs> mohon maaf. Jadi segitu dulu konten kali ini guys. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Boleh di komen juga di bawah hasil reparasinya ya. Apakah ternyata ini harusnya bisa lebih baik lagi dari sisi apa ya kan aja. Itu juga boleh tuh dikasih tahu di komen di bawah ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. gua Wirman, keep rocking ahead bangi. Cabut dulu, peace out, exclaim forever. Boom.